Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, saya sedang berada di Kampung Cilowong, Rangkas Bitung Timur, Banten, di mana di lokasi ini rencananya akan dibangun uh, Sekolah Dasar Islam Terpadu Insantama. Tama Saat ini, saya bersama dengan salah satu tenaga pengajarnya uh, untuk mencari informasi apa sih yang dibutuhkan di lokasi ini. Dan perihal pembangunannya, yuk mari kita ikuti. Street pun ini rencana pembangunannya ini bagaimana sih? Jadi memang ini keadaannya ya. Hmm. E, kalau secara sejarah ceritanya sebenarnya ini rencana dari beberapa tahun e, yang lalu. Tentunya dari awal berdirinya kita kita memang secara kondisi di tempat yang lama kan kita masih. E, sewa ya hmm. masih sewa itu bukan punya kita bukan milik kita sehingga ada juga keterbatasan bisa dilihat tadi juga sempat kita lihat e, bangunannya e, kondisi bangunan dan sebagainya karena nyawa ya kita juga dan juga e, tahun ini memang e, berakhir oh, Tuh, gitu. berakhir di sana itu sehingga mau tidak mau kalaupun dilanjut memang sudah tidak layak kondisinya yeah, yeah. ruang kelasnya kurang gitu sehingga nanti siswa akan dimana belajar itu nah, kondisi kelas, sehingga Ya inilah. Boleh kita lihat-lihat? Boleh. Nah ini bangunannya. Oh ya. Yeah. <laughs> Uh, kita lihat ke dalam sahabat wakaf yang dirahmati Allah sekarang ini kita sudah berada di dalam bangunan yang akan dibangun masjid uh, seperti yang dijelaskan Ustaz Ritwan tadi bahwa masjid ini terbuka untuk umum bukan hanya dikhususkan untuk uh, staf atau siswa-siswa atau santri-santri sekolah Insan Tama uh, Ustaz Ritwan kira-kira keseluruhan dari bangunan sekolah ini termasuk masjid berapa sih? Kalau sekarang sudah dibebaskan ya. Saya so, dibebaskan dan didirikan bangunan ini sekitar 1.200 meter. Uh, jadi selain ini sebenarnya harapan besar punya hmm. besar itu ada 7.000 meter yang belum dibebaskan di oh, gitu. belakang sini. Ada gitu, lagi di belakang? Ya mudah-mudahan uh, bisa dibebaskan nantinya akan ada uh, untuk Santren atau boarding ya? Oh berarti G8, ini. 8200 lah kalau di total. harapan yeah. <laughs> Awal ini SD Insantama ini cikal bakalnya pondok nantinya ya. Yeah, insya Allah. Mudah-mudahan. Mohon doanya aja. Ya yeah, <laughs> yeah, boleh kita keliling-keliling lihat boleh. lahannya siap. Untuk itu kami mengajak kepada para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk Uh, Bersama-sama kita mewujudkan apa yang diharapkan oleh uh, sekolah SDIT Insantama ini dan para pengajarnya dengan berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.